Kita nggak mungkin menunggu data secara scheduling untuk memonitor sistem dong. Misalkan sistemnya mati, ya masa kita harus nunggu satu menit atau dua menit dulu baru kita tahu, wah sistemnya mati nih. Gitu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikra. Ya, saya Ari Kuncoro. Mewakili Iqra malam ini akan menjadi host talkzone ke-45, Iqra X BRI, berjudul Optimasi Pendistribusian Data di BRI Dengan Transformasi Data Secara Real-Time. Oke, okay. sebelum kita mulai tokson pada malam hari ini, saya akan infokan sekilas ya tentang Iqra Iqra adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development, di area data bisnis innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional. Di antara sekian banyaknya program Iqra, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari Iqra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, #analyticsforeveryone. Programnya beragam di antaranya tokson, hands on, kelas data MBA dan lain-lain. Kunjungi website kami di wwwikracom kelas data untuk info lebih lengkap mengenai kelas data Ikra. Selain kelas data by Ikra, ada juga program Solver Society. Solver Society adalah program membership atau keanggotaan selama enam bulan dari Ikra yang berfokus pada pembelajaran dan Pengembangan critical thinking serta problem solving berbasis data melalui pengerjaan project bersama mentor dan komunitas. Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan project social issues di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.ikra.com/solver-society. Atau hubungi email softwaresociety at Oke, kita lanjut ke perkenalan di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bi Arya Wiraatmaja Atmaja tanggal 16 Desember 1895 berpengalaman lebih dari 120 tahun dengan moto reaching new height spreading new opportunities merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam mendaya kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak nasabah meningkatkan kualitas pelayanan dan berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan, hingga ke seluruh pelosok Indonesia. silakan kunjungi situs resmi di bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI. Enterprise Data Management atau EDM BRI. Nah, EDM adalah salah satu divisi yang ada di BRI. Salah satu tugas divisi Enterprise Data Management atau EDM ini adalah mengelola infrastruktur data dengan benar dan tidak terpisah-pisah. Pengelolaan data harus dilakukan dengan benar sehingga proses akuisisi, penyimpanan, pengolahan, sampai dengan penyajian data bisa dikelola di satu tempat. Spesial di bulan Juli sampai dengan awal Agustus 2021, Kelas Data by Ikra berkolaborasi dengan BRI, menyelenggarakan TOXON bertemakan Data Science in BRI. TOXON kali ini merupakan TOXON ke-45 dan berjudul Optimasi Pendistribusian Data di BRI dengan Transformasi Data Secara Real Time. Ketersediaan data merupakan hal terpenting dalam proses pengambilan sebuah keputusan dan penyediaan data dalam periode waktu yang singkat menjadi suatu barang yang mewah di beberapa tahun ke belakang. Selain itu juga, proses integrasi antar sistem bukanlah sebuah proses yang mudah. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses penyediaan data yang bersih secara real time menjadi cukup murah, baik dari sisi investasi, implementasi dan efisiensi dalam arsitektur dan juga dapat langsung dimanfaatkan bagi kebutuhan bisnis baik untuk monitoring, operasional dan pengambilan keputusan. Penasaran bagaimana BRI mampu untuk mengimplementasikan real time transformasi data dan seperti apa contohnya? Semuanya akan kita bahas dalam diskusi malam hari ini bersama Mas Igede Arya Putra Perdana atau biasa dipanggil dengan Mas Arya, ini atau Bli Arya gitu ya, uh, yang merupakan Data Streaming Product Manager BRI atau selaku data engineer BRI. Pada tahun 2016, Mas Arya memulai karirnya sebagai full stack engineer di PT Indonesia Epson Industry, lalu karir Mas Arya semakin berkembang ketika bergabung sebagai seorang analis di Accenture Technology dari tahun 2018 hingga awal 2021. Mulai Februari 2021 ini, Mas Arya bergabung di BRI dan menjabat sebagai Asisten Manager atau Data Streaming Product Manager di Big Data Advanced Analytics Team, Enterprise Data Management, BRI. Semuanya mari kita sambut Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Mas Arya. Oke, okay, thank you banget nih, udah bergabung bersama Iqra di Talkson malam ini. Gimana kabarnya Mas? Uh, syukurnya sehat. Sehat ya, baik, enaknya dipanggil Mas atau beli nih? Mas sih, karena Masar ya, oke okay. Oke, okay. gimana Mas, masih WFH sekarang atau udah mulai sedikit-sedikit WFO? -sedikit iya, uh, sekarang uh, ini sih, setengah-setengah, kebetulan hari ini lagi work firm Oke, okay. okay. yang pasti Kesehatan nomor satu ya bagi kita semua untuk saat-saat ini Udah hampir satu setengah tahun sejak tokson ini dimulai tahun 2020 waktu itu bulan April. Oke, okay, thank you for coming, Mas Arya. We hope you will enjoy our tokson. Sebelum kita mulai tokson malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi tokson. Oke, okay, yang pertama saat sesi tokson berjalan peserta akan dan harus dalam mode mute dan videonya. Off. dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai dan terdaftar di goers peserta yang mengikuti sesi talkshow hingga selesai berkesempatan memenangkan voucher free access sit-in data fellowship senilai Rp 300.000 untuk dua orang penonton yang beruntung pemenang voucher sit-in data fellowship akan diumumkan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 ya besok pukul 20 di Instagram at underscore ikra Voucher free access sit-in data fellowship dan e-certificate hanya akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi Talks On di akhir acara. Ya, Silakan update kegiatan Talks On malam ini dengan tag dan mention ke Instagram @ikra_id, ikra at kelas data at idmbri, sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan Talks On malam ini. Seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Tokson berlangsung ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat secara privat, namun akan dijawab nanti pada saat sesi Q&A dimulai. Moderator atau saya akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan. Pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada saat Q&A, dan saya berhak menolak pertanyaan apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Oke, please stay tune hingga sesi talk malam ini selesai karena kalian bisa dapat memiliki kesempatan memenangkan voucher seat in data fellowship bagi dua orang pemenang yang tadi saya sudah sebutkan. Pemenangnya jangan lupa akan diumumkan besok, ya jangan lupa juga berarti follow at ikra underscore id dan at data underscore ikra. Dan selain itu di sesi akhir acara teman-teman akan dibagikan link untuk pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-sertifikat dan juga bisa dipakai untuk pengembangan tokson-tokson selanjutnya. Oke, okay. teman-teman juga bisa update kegiatan Tokson malam ini di Instagram Story kalian dengan memberikan caption tentang toksom kami. Ya, jangan lupa tag Ikra ID, kelas data Ikra dan idMPRI Well, the rest is yours, Mas Arya. Silahkan untuk ditampilkan slide dan okay. Apa hal yang akan nanti kita juga bisa diskusikan ya. Silahkan, Mas. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Terima kasih waktunya Mas Ari teman-teman uh, izinin saya share screen ya. Uh, udah kelihatan, Mas? Sudah, Mas. Sudah kelihatan. Oke. Okay. Oke. Ah, oke. Okay. Ah. <laughs> uh, Oke, okay, bisa langsung. Uh, Oke, okay, saya mulai aja. Selamat malam semuanya. Uh, kenalin, saya Arya, Data Streaming Product Manager di Enterprise Data Management di BRI. Kali ini saya ingin uh, menjelaskan apa terkait bagaimana distribusi mengoptimasi distribusi, distribusi data di BRI secara real time. Oke, okay. uh, mungkin saya langsung mulai. Objektifnya uh, ya sedikit aja. Apa itu transformasi data, lalu transformasi data secara real time dan bagaimana BRI dalam menggunakan transformasi data tersebut. Kita mulai uh, pertama uh, pasti beberapa ada yang sudah paham dan mungkin ada yang kurang paham juga. Nah, ada istilah yang umum digunakan biasanya ETL atau ELT, di mana Uh, itu istilahnya Extract, Transform, dan Load, dan ELT, Extract, Load, dan Transform. Itu perbedaannya, seperti contohnya, kita anggap gini, setiap aplikasi itu pasti punya yang namanya data, baik itu data usernya, data customer, atau data nasabah, ada data activity, activity misalkan pencet up klik button ini, masuk ke halaman ini, itu ada aktivitasnya, dan berbagai jenis data lagi lah yang lainnya. Nah, terkait data tersebut, itu tidak mungkin serta-merta kita hanya apa mengambil data tersebut dan disimpan. Pasti ada kebutuhannya untuk, let's say, dimonitor sistemnya, lalu dibikin, dibikin report, atau juga dibikin sebuah analisa untuk, Uh, pengembangan berikutnya, nah terkait contohnya nih ETL, misalkan uh, transaksi uh, transaksi activity, nah kita ingin monitor nih, kita ingin monitor, nah otomatis kita tidak mungkin memonitor seluruh data yang ada, otomatis kita hanya harus kolom-kolom uh, tertentu atau hasil kalkulasi uh, fungsi tertentu untuk menghasilkan data yang bersih, untuk kemudian dikirimkan ke data store lainnya ke tempat penyimpanan lainnya, untuk kemudian diambil dan dilakukan monitoring atau proses ILT. ILT itu istilahnya kayak kita kirim aja semuanya, kirim aja semuanya ke tempat penyimpanan lainnya. Yang lain, untuk apa istilahnya? kita memisahkan data data transaksional dan data historikal. Kan kalau misalkan kita melakukan analisa nih, kita melakukan query secara terus-menerus ke tabel transaksi otomatis itu akan mengganggu transaksional dari sistem itu sendiri. Jadi kayak kita pisah, kita pisah dulu data yang transaksionalnya di Tab, uh, tabel utama, lalu kita pindahkan dulu ke tabel historikal, ke database lain supaya memudahkan dari tim ana, uh, data analis untuk melakukan analisa mereka, gitu. Jadi tiga, tidak akan mengganggu sistem yang lainnya, gitu. Sistem utamanya, gitu. Kira-kira seperti itu. Perbedaan dari ETL dan ELT itu sendiri. Nah, kita lebih fokus ke bagian ETL, ya. Tapi tidak, ya, tapi enggak, enggak juga sih. ELT juga ada. Nah, lalu kita lanjut eh, transformasi data secara real-time. Nah, ini eh, sebagai contoh nih, ya eh, pasti sudah pada tahu ya, BRIMO itu adalah aplikasi yang ada di BRI. Nah, contohnya BRIMO ini punya dua data, data transaksi sama data activity. Nah, terkait activity otomatis akan disimpan ke database khusus untuk proses monitoring. Nah, untuk saat ini, untuk monitoring, pasti harus real time karena kita nggak mungkin menunggu uh, data secara scheduling untuk memonitor sistem. Dong, misalkan sistemnya mati ya, masa kita harus nunggu satu menit atau dua menit dulu, baru kita tahu, wah, sistemnya mati nih. Gitu. Kan uh, bahaya banget itu buat sistem. Nah, yang kedua ada juga transaction lock. Transaction lock itu contohnya beli apa transfer saldo terus bayar uh, listrik, PLN, atau, uh, terus, atau yang lainnya lah. Nah, itu secara transaksional yang terkait finance, terkait finansial itu akan tersimpan di namanya core banking yang ada di BRI. Nah, terkait data yang tersimpan di core banking itu sendiri, otomatis sebenarnya pasti akan dianalisa. Kita butuh itu untuk proses analisa, tetapi kan kita tidak mungkin melakukan query itu langsung ke core banking. Otomatis kita harus pindahkan dulu ke data store lainnya untuk proses reporting ataupun analyzing. Otomatis pasti ada namanya code atau sebuah program di tengahnya untuk proses pengambilan data di core banking itu sendiri. Nah, terkait data historical sebenarnya nggak masalah dong ya kita batching. Misalkan kayak kita baru bisa menganalisa satu hari sebelumnya atau 6 jam sebelumnya, atau seperti itu, cuman tergantung dengan proses bisnis itu sendiri. Mungkin dia butuhnya se -real time mungkin ya udah, kita siapkan proses batchingnya lebih cepat lagi, mungkin jangan satu hari, mungkin per satu detik atau satu menit, gitu. Tapi, itu otomatis akan mempengaruhi performa dari sistem uh, server itu sendiri, karena akan semakin banyak program akan melakukan koneksi terhadap uh, core banking itu sendiri core banking entar uh, secara usage-nya penuh, terus juga perform servernya dari program itu sendiri penuh, gitu. Otomatis jika ada code yang lain, program yang lain, otomatis ya kita harus mikir-mikir lagi nih, gitu. Gimana cara mengoptimasi sesuai dengan server yang kita punya, seperti itu. Nah, lalu uh, bagaimana nih caranya? Uh, apa? Misalkan sebagai contoh kita ingin yang log kan seperti yang kita lihat ada insert, update, dan select. Nah, kita ingin misahin nih yang select biar nggak ke core banking. Kita harus pindahin. Contohnya, kita pindahin ke database lain. Tetapi kan data transaksionalnya masuknya ke dalam core bankingnya. Nah, berarti kan kita harus pindahin nih ke dalam database lain. Nah, butuh program, ada ETL code-nya. Nah, itu tergantung. Nah, ketika ada proses permindahan seperti ini, kita otomatis harus concern. Kan, ini mau serial time apa? Karena misalkan anggapannya kita habis transfer saldo, gini uh, transfer saldo nih ke orang tua gitu. Terus tiba-tiba kita cek saldo, kita belum apa, belum berkurang atau misalkan lah kok saldo saya nggak keluar-keluar nih. Hilang saldonya kosong kan? Kita akan panik ya kalau misalkan harus nunggu gitu. Nah, itu, ken itu kenapa terkait batching atau real time, itu uh, perlu kita consider apakah kita bisa rebatching atau kita harus real time. Itu tergantung proses bisnisnya seperti itu. Oke, okay. <tuh> jadi perlu kita consider, jadi ada kondisi yang kita harus real time, ada kondisi yang nggak papa nih, batching gitu. Nah terkait uh, real time uh, proses real time itu sendiri di BRI itu kita menggunakan platform yang namanya Confluent di mana seperti yang gambar uh, slide ini dari data store dari tujuan itu tidak perlu melakukan koneksi yang banyak seperti yang sebelumnya jika kita ada kebutuhan lagi kita harus open connection terhadap program yang baru semakin banyak koneksinya namun kalau dari Confluent itu sendiri dia tidak perlu dia cukup sekali jadi da, satu store apa satu data store ini masuk ke dalam konfluen konfluen itu sendiri yang akan mengelola apakah dia akan melewati akan dikirimkan ke tiga destinasi dua destinasi ataupun satu sesuai dengan kebutuhan begitu pula juga seperti tadi yang seperti yang panah ungu dan hitam ini adalah proses ETL karena dia harus uh, ada proses dulu sebelumnya Sebelum dikirimkan ke tujuan, atau dilakukan pengiriman ILT, SIS. Dikirimin aja dulu semuanya. Nah. Oke, okay. uh, apa namanya? Setelah itu, dari ini kita lanjut. Nah, bagaimana BRI dalam transformasi data? Kita, uh, saya akan menjelaskan dua uh, use case, It yakni cek saldo dan rekonsiliasi. Anjir. Sorry ya. Uh, nah, uh, salah satunya, eh, ini gimana sih cara ngilangnya? Gimana, Mas? Ada yang bisa dibantu? Enggak, ini atasnya ketutup. Nah, enggak apa-apa sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm, Oke, okay. enggak apa-apa lanjut aja, uh, terkait BRI. Nah, ini adalah contoh dari Cek Saldo. BRIMO merupakan salah satu terobosan baru dari BRI dalam proses digitalisasi perbankan di Indonesia, di mana harapannya BRIMO dapat menjadi super apps yang mampu untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan mereka. Nah, dengan pesatnya peningkatan penggunaan BRIMO dalam apa, pada nasabah BRI itu pasti berbanding lurus juga dengan utilisasi dari sistem semakin banyak transaksi semakin banyak user otomatis uh, sistem akan kerjanya semakin keras ya kan salah satunya core banking di BRI perlu ada strategi nih karena semakin jika pengguna semakin banyak dan semakin tinggi tidak uh, tidak akan apa bukan menjadi apa namanya ya itu akan pasti pasti akan penuh suatu saat, cuma kita nggak tahu kapan. Kalau misalkan tiba-tiba membludak gitu kan, orang mendaftar di BRI sebagai nasabah BRI, nah itu otomatis core banking akan panik nih. Nah terkait transaksi yang ada di core banking itu sendiri, saat ini transaksi non finansial atau cek saldo itu menjadi top one atau transaksi tertinggi dari seluruh transaksi yang ada di core banking. Dengan tingginya pertumbuhan transaksi, utilisasi core banking pasti akan jadi kurang optimal karena paling banyaknya yang non-finansial. Jadi eh, terbatas nih yang finansialnya, transaksi finansial terbatas dan karena tertutup sama transaksi non-finansialnya. Nah, alangkah baiknya jika core banking itu kita fokuskan pada transaksi finansial saja. Otomatis akan lebih banyak ruang untuk BRI lebih bertumbuh. Untuk inovasi inovasi baru dalam membantu permasalahan keuangan di Indonesia seperti itu. Nah terkait kasus seperti ini BRI melakukan beberapa proses salah satunya yang penggunaan konfluen itu tadi. Nah jadi seperti yang kita lihat transaksi cek saldo misalkan kita matikan nih dari brimo dia tidak akan melakukan pengecekan saldo ke core banking. Namun dia akan diarahkan dipindahkan ke data uh, data source lain menggunakan contohnya Apache HBase. Gimana cara core banking memindahkan datanya ke Apache HBase itu salah satunya menggunakan platform Confluent ini. Nah, pemindahan uh, data secara real time ini itu tidak serta-merta langsung selesai karena data yang dikirimkan dari core banking ke Apache HBase ini sangatlah besar. Seperti yang kita tahu nasabah nasabah BRI itu sangat banyak ya. Anggap saja 200 juta. Anggap saja kita asumsikan nasabah BRI sekarang ada 200 juta nasab 200 juta. Dan satu harinya paling enggak let's say 10 atau 20 juta nasabah melakukan transaksi paling tidak satu kali atau mungkin lebih ya. Gitu, atau mungkin lebih, mungkin 50 atau 100 juta nasabah langsung melakukan transaksi per harinya paling enggak sekali. Itu datanya akan, sudah pasti itu akan sangat tinggi sekali. Dan selain itu pula, dengan transaksi setinggi itu, e, proses penyimpanan data nasabah di BRI itu tidak serta-merta hanya disimpan di dalam satu tabel. Itu terpisah dalam beberapa tabel untuk proses optimalisasi, Uh, proses query-nya karena ya uh, mengingat beberapa kondisi yang harus kita consider nggak mungkin ada apa tidak mungkin ada uh, down nggak boleh ada down kan nggak boleh ada downtime orang nasabah pasti akan panik nah itu kenapa proses pengirimannya itu akan sangat tinggi sekali besar sekali dan itu untuk bisa mencapai real time itu cukup uh, berat secara utilisasi sistem itu sendiri. Nah, karena itu ada pro, uh, fitur dari Confluent itu namanya case DB. Case DB ini uh, menganut proses uh, apa? PQL at, uh, atau uh, query language untuk secara streaming. Nah, di mana berdasarkan seluruh tabel yang tadi ada di core banking itu dia, uh, apa? Kita joinkan menjadi satu tabel, lalu kita khususkan Kayak kita mengambil kolom-kolom tertentu saja, jadi kita gabungkan menjadi satu dari seluruh tabel tadi. Nah, proses tersebut mampu uh, meng data storage itu hampir tujuh seperti yang digambar. Contohnya, ya let's say satu harinya bisa sampai serat, lebih dari seratus giga per harinya, namun uh, karena ada proses cash equal DB-nya itu bisa direduce, bisa hampir tujuh puluh Jadi sehari hanya cukup mengirimkan sekitar 30 puluh giga perharinya. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan proses yang seperti ini, apa, seperti apa sih hasilnya gitu ya? Nah, core banking ya karena transaksi cek apa cek saldo itu paling tinggi ya. Nah itu nurun karena udah nggak ada lagi uh, transaksi cek saldo ke core banking pindah ke Apache HBase, otomatis itu akan turun drastis secara utilitinya. Nah, makin banyak ruang untuk dipakai terkait finansial. Selain itu juga, kita mampu untuk memindahkan data sebesar itu secara real time. Dan juga storage, utilisasi, networknya juga itu lebih optimize lagi karena pengirimannya tidak sebesar yang seharusnya karena kita mengirimkan yang kita perlukan saja. Selain itu juga, karena tadi yang saya sempat mention, ketika kita mengquery saldo itu tidak serta-merta hanya query ke dalam satu tabel saja, itu banyak tabel, lebih dari empat ya, ya, lebih pokoknya. Nah, itu bisa disimplify menjadi satu tabel saja. Jadi dari Brimob, dia cukup query, uh, ngecek ke dalam satu tabel, dia akan langsung mendapatkan data yang terletes di sana. Gitu, terlepas dari sebenarnya di core banking sendiri dia ada di tabel yang mana gitu, yang paling letesnya Kira-kira ini yang uh, sol, apa, solusi dari uh, terkait confluence data streaming terkait cek saldo. Gitu. Jadi harapannya uh, dengan fitur yang apa yang sudah berhasil kita uh, achieve ini itu core, uh, utilisasi dari core banking menurun sehingga kita punya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan uh, transaksi finansial ke dalam core banking BRI sendiri untuk mengatasi masalah-masalah nasabah yang ada. Seperti itu. Kita lanjut yang kedua terkait rekonsiliasi. Nah, cerita ini berawal dari contoh ya, sebuah cerita. Hari ini Budi gajian nih, si Budi gajian terus dia pengen ngirimin uang untuk biaya sekolah adiknya udah ditransfer nih. Terus tapi ditransfer pagi-pagi tapi siang atau sorenya tiba-tiba adeknya nanya, "Kak, kok belum dikirimin nih uang kuliahku, uang sekolahku?" Nah, terus dicek dong sama Budi. "Loh, saldoku udah berkurang, tapi kok belum nyampe ya?" Nah, panik dong. Uang hilang nih. Duh, Ani. Terus ya udah, akhirnya dia ke kantor, ke kantor BRI, kantor cabang atau mungkin nelpon call center, dia ngomong dong. Minta tolong dong nih transferan saya kok hilang nih gimana gitu. Nah, akhirnya akhir setelahnya setelah didiskusiin atau gimana prosesnya, akhirnya dilakukanlah proses namanya rekonsiliasi, dikembalikanlah uangnya sesuai dengan jumlah yang ditransfer tadi untuk dilakukan transfer pulang seperti itu. Nah, terkait kasus yang tadi kita, uh, Saya mungkin menjelaskan, ya, dua ya, mungkin sebenarnya ada, uh, ada kondisi yang lain. Gitu ya. Sebenarnya ada, cuman anggap dua seperti ini. Namanya sistem itu tidak mungkin terlepas dari namanya uh, kesalahan sistem. Pastilah ada namanya kesalahan, uh, kadang-kadang sistemnya rusak atau ada glitch, something yang kita nggak tahu ya, namanya bug. Kan? Nah, seperti contohnya, kita transfer uang kita berkurang, tapi uangnya nggak nyampe, nah itu protes kan, atau yang kedua nih kita transfer, uangnya nyampe, tapi pas kita cek saldo kita nggak berkurang, <laughs> ada yang kayak gitu, seneng nggak itu, <laughs> kalau yang kayak gitu sih pasti nggak komplain ya, pasti yang lebih yang pertama dong yang komplain. Nah ya tapi itu uh, tidak, itu namanya tetaplah itu namanya kesalahan sistem dan dari kesalahan sistem ini sebenarnya itu ada namanya uh, running task, jadi kayak apa ya, eh uh, tasnya ini jalan gitu loh, dia, dia berjalan per misalkan let's say satu hari atau dua hari, eh satu hari atau dua hari, satu hari atau mungkin per dua jam atau per enam jam seperti itu, untuk mengatasi masalah ini, dia akan ngecek ke komutasi rekening, dicek debit kreditnya udah balance atau belum, jika belum balance dia cek ke transaksional ke brimonya, dicek secara data, oh match, memang dia melakukan transaksi tapi debit kreditnya belum balance nih, nah, akhirnya dilakukanlah rekonsiliasi, tapi kan kita nggak mungkin nunggu ya, nggak mungkin nunggu gitu, pasti pada komplain nih, panik uang hilang. Nah karena dari itu kita ingin mengimplementasikan uh, terkait cash call DB ini, gitu, secara real time ini future works ya, belum apa, belum benar-benar terrealisasikan, tapi ini possible untuk dilakukan, gitu. Nah menggunakan casey call DB tadi, jadi kita menjoinkan dua tabel yang tadi secara real time, jadi ketika ada perubahan di data mutasi rekening dan juga trans, perubahan di transaksi aplikasi, nah itu akan dilakukan matching, ketika match itu artinya ada uh, apa data nasabah yang debit kreditnya belum balance dan transaksinya ada, gitu. otomatis kan itu waktunya harus direkonsiliasi, nah ketika itu ada bisa langsung dilakukan proses rekonsiliasi gitu. Ini possible untuk dilakukan seperti itu. Oke. Okay. Dari saya mungkin cukup ya uh, apa dari dua contoh tadi. Oke, okay. mungkin bisa lanjut ke Q&A. Terima kasih okay. untuk perhatiannya. Terima kasih banyak, Mas Arya. Oke, okay, saya coba rekap ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arya. Oke, okay, tadi Mas Arya sudah menyampaikan beberapa poin-poin ya, seperti yang pertama tadi disampaikan apa sih transformasi data itu, kemudian juga dikenalkan terkait dengan ETL serta ILT, lalu data yang dikumpulkan tadi Kan ketika diekstrak atau dieksplor begitu, tidak hanya dibiarkan saja, tapi digunakan untuk analitik monitoring system dan juga reporting. Dan tadi disampaikan pula bagaimana cara BRI melakukan transformasi data secara real time, dan itu sangat perlu dilakukan. Dan tadi disampaikan pula ada dua kasus ya yang dipaparkan yang pertama bahwa cek saldo itu menjadi transaksi non-finansial yang termasuk cukup tinggi, dan oleh tim IDM BRI ini dipindahkan ke, Apache HBase dalam kurung uh, KSQL DB dan secara utility core banking tentunya akan menurunkannya sehingga network dan bandwidth-nya akan lebih efisien untuk prioritas transaksi finansial. Nah, hal ini bisa dipakai untuk improve hal-hal uh, yang lainnya ya untuk bisa improve uh, core banking. Kemudian yang kedua adalah future work terkait dengan rekonsiliasi, kesalahan, sistem ketika transfer, misalkan kalau sudah transfer tetapi yang tetapi uangnya nggak sampai, ya, dan saldonya uh, tetap berkurang, gitu. atau sudah transfer, tapi uh, uangnya sampai, tapi saldo nggak berkurang. Gitu. <gifat> jadi, ini akan jadi future work ya dari uh, tim idm Oke, sebelum saya masuk ke Q&A, akan ada pesan-pesan berikut dari tim ikra Indonesia. Silahkan. Oke, kita langsung aja, Mas Arya. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman data entusiast. Yang pertama dari Mas Andi Muhammad Trianto. Uh, Mas Arya, gimana sih cara mengatasi isu time gap dalam transformasi data streamline? Mengatasi informasi time gap? Mm -mm, dalam transformasi data streamline. Jadi mungkin kalau yang saya pahami ketika kita mau melakukan transformasi data, kan ada beberapa data yang miss, gitu? Hmm. ya Atau ada time gap yang berbeda antara, antara satu dengan yang lainnya? Oke. Okay. Terk terkait time gap itu sendiri, sebenarnya kan uh, itu kembali lagi dari uh, proses, dari programnya, ya. Dari, pro uh -huh. hmm, apa namanya, yang kita apa program streamline nya itu sendiri ya memang tidak tidak bisa kita pungkiri juga itu pasti ada kondisi uh, apa namanya terkait message slack jadi seharusnya kita mm -hmm. ekspektasinya kita mengirimkan uh, let's say 1000 message per secondnya mm -hmm. namun yang ternyata yang kita baru terima cuma 800 200 nya akan uh, secara perlahan-lahan menumpuk dan menumpuk terus di, uh, dari sisi uh, streamline nya Nah, itu sebenarnya lebih ke kita harus melakukan utilize, uh, pengecekan dalam hal bandwidth-nya, bandwidth performance-nya, atau mungkin ad, uh, banyak hal sih yang sebenarnya diceknya. Uh, let's say kalau kita istilahkan dalam hal model pipa ya, nah kita harus mastiin juga dulu sebenarnya uh, seberapa besar sih transaks, uh, kecepatan transaksinya, seberapa besar sih message yang kita kirimkan per detiknya, kita harus tahu itu dulu. Nah, setelah kita tahu itu, kemudian uh, kita analisa dari sisi program, pro program kita itu mampu mengirimkan berapa sih besar pipanya kita nih mampu menampung berapa message per detiknya sih. Nah, dari itu harusnya kita bisa kalkulasi, gitu. Kita bisa kalkulasi, oh, uh, terkait kondisi um, gap dari data yang dikirimkan, itu harusnya kita bisa... Tahu gitu, apakah pipanya kita yang kurang dibesarkan hmm. Ataukah message-nya kita uh, apa, bisa dikecilkan Atau apa untuk proses optimasinya agar sesuai ini Dari ujung, dari end to end Dari ujung ke ujung itu sesuai kebutuhan Itu pun juga uh, belum termasuk juga dari sisi ujungnya Let's say uh, dari, kayak tadi dari kita, dari core banking gitu ya, kalau dari, dari core banking masuk ke pipenya Confluent, uh, misalkan di ujungnya itu kita menggunakan relational database, SQL Server, otomatis itu akan ada proses dari SQL Server untuk mengkonsum data yang ada di pipe tersebut. Nah, itu kan butuh waktu juga. Nah, itu kita harus bisa uh, hitung juga. Sebenarnya, da uh, database kita mampu mengkonsum berapa transaksi sih per detiknya. gitu Atau misalkan kita pakai NoSQL, gitu ya. Nah, kalau NoSQL kan lebih kita kayak taruh-taruh aja, gitu kan. Karena dia nggak ada relationalnya Jadi, itu seharusnya lebih cepat. Karena dia cuma tinggal storing. Tapi mm -hmm. kalau relational kan otomatis kita harus ada mapping dengan skemanya dulu, seperti itu. Mm -hmm. itu Oke. Okay terkait gap-nya itu tapi kalau terkait data missing di antaranya, itu lebih ke platformnya sih lebih ke sistemnya gimana eh, dia bisa mengakomodir terkait data yang hilang jadi kayak harusnya urutannya 1 sampai sepuluh tapi data 2 sama 3-nya nggak kekirim nah itu pasti ada samping kan dari sisi programnya kok nggak nggak nggak nggak nyam apa nggak kekirim nih nggak ngurut nih nah itu. harus dicek dari sisi program sih itu Oke, menarik ya. Berarti yang pertama tadi kalau kita analogikan kayak kita punya toko atau misalkan swalayan lah ya, kasirnya ada, let's say ada 20, terus tiba-tiba ada pelanggan banyak banget datang ke toko kita uh. dan 20 kasir itu kurang. Berarti kayaknya digedein gitu ya, yeah, dipanyakin. Kita bisa jadi kayak gitu. Okay, kita nggak okay. tahu kan seperti apa. Kita kayak harus bisa ngitung nih, Terus bisa ngitung uh, exact-nya berapa sih? Uh, Oke. Okay. Dan sementara kan masing-masing divisi punya database sendiri-sendiri ya. Bisa jadi demikian. Oke. Mm -hmm, Oke. Okay. Okay, masih dari Mas Andi. Ya. Pertanyaan lainnya adalah apakah proses, sorry, apa proses yang paling kritikal dalam tahapan atau proses transformasi data? Yang paling kritik. Kal dalam transformasi data integriti. Hmm, Oke. Okay. Karena Nata. ya kita ya kita sebagai kita sebagai data engineer ya data engineer kita harus melakukan transformasi data. Kita mau nggak mau kita selain apa merubah data itu kita harus memastikan dulu kan kita harus mempelajari datanya uh, benar nggak nih terus juga sesuai enggak dengan proses bisnisnya proses bisnisnya butuh A, kita bisa nggak memprovide A itu, gitu. Dan gimana caranya supaya data A memang benar sampai ke bisnis itu memang A. Nah, itu kan ada, uh, itu yang cukup susah, apalagi dengan kondisi datanya bolong-bolong. Nah, itu kan challenge challenge tersendiri ya sebagai kita data engineer gimana apa yang harus kita lakukan terkait data yang bolong-bolong itu sendiri apakah kita take out kita filter out atau kayak kita eh, apa dimainkan gitu kayak kita dimainkan tapi kan tidak serta-merta ya kita tiba-tiba langsung asal mainkan gitu aja otomatis harus kita tanya dulu ke orang bisnis maunya gimana nih ada yang bolong-bolong seperti ini kesepakatannya gimana gitu apalagi setahu saya kalau di bank kan mesti valid ya dalam artian kalau ada transaksi-transaksi yang tadi disampaikan juga oleh Mas Arya harus pengecekannya bisa double-double bahkan triple kali ya Mas ya iya benar, -benar. sekali <laughs> untuk integrity itu penting sekali sih yeah. nggak bisa pertama-tama kita cuman asal apa asal verifikasi data udah oke okay, nggak oke okay, kirim gitu kan itu data nasabah ya. Hmm. Betul sekali. iya Oke, okay. menyambung dari pertanyaan Mas Andi, ini kan kalau misalkan teman-teman ikra ya, beberapa orang di antaranya mungkin salah satu lulusan ikra juga, itu kan kita belajar terkait dengan OLTP sama OLAP, Mas. Nah, apakah memang ada garis pemisah ya antara OLTP, ya online transfer, Uh, OLTP sama OLAP-nya di uh, BRI atau bagaimana? Karena kalau saya lihat di sini yang streaming itu bisa juga dijadikan analitik, saya sebenarnya. Bisa, sangat hmm. bisa. Uh, Oke, okay. mungkin uh, terkait apa OL, OLP dan OLAP, olap mungkin dan uh, olap. Ya, saya kurang begitu paham ya terkait OL, uh, apa, OLP dan OLAP itu. Tapi kalau terkait analitik dari data. Uh, data streaming itu possible eh uh, ini apa namanya lebih ke uh, pengirimannya. Jadi hmm. untuk terkait analitik kan butuh data. Nah kita, uh, dari saya lebih ke provide gimana sih cara data ini bisa tersampaikan di bagian sistem analitik dan analitik misalkan butuhnya transformasi di transform itu uh, proses datanya itu kita bisa melakukan si casual menggunakan si kolibi ini tadi seperti itu sih. Oh, koal, okay. koalp dan OLAP kurang begitu sih mas. Oke <tik> oke, okay, okay. baik oh. baik. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Tarik MJ dari Ritsumeikan University. Ini kayaknya dari luar negeri ya. Baik, uh, saya mau tanya tentang ITL sama ILT. Apakah ada reasons khusus atau alasan khusus kenapa BRI memakai ITL ketimbang ILT? Soalnya dari buku yang dibaca, lebih, hmm. yang dia baca gitu ya, lebih direkomendasikan memakai ilT Mohon tanggapannya, terima kasih. Uh, secara teori, iya. oke. Okay, secara teori, kalau secara teori uh, mungkin apa ya? Sejati lebih baik ya, tapi kalau secara dunia bisnis itu tidak harus selalu ETL, tidak harus selalu ilT tergantung proses bisnisnya, inginnya seperti apa, gitu. Jadi nggak nggak serta merta kita langsung ILT, nggak serta merta kita langsung ITL itu pasti ada proses pendiskusian dulu terlebih dahulu, tidak langsung kita lakukan karena kebutuhan bisnisnya seperti apa, apakah dikirimkan secara ES datanya atau butuh transformasi terlebih dahulu. Nah jika butuh transformasi data lebih dulu, ya pasti harus ada concern terkait processing time-nya dari Uh, destinasi eh, dari tuj uh, dari tujuan ke uh, apa dari awal dari asalnya ke tujuannya. itu kan pasti ada proses waktu gitu nah itu kan dari proses bisnis pasti sudah dikonsider terkait itu gitu dari kita kalau memang mereka hanya butuh SIS ya udah kita kirimkan secara SIS kita lakukan ILT transformnya di bagian uh, tujuannya destinasinya yang melakukan transformasi namun jika dari destinasinya memang butuhnya, saya butuh data yang bersih, gitu. Ya, kita harus melakukan transformasi dulu kan terkait berbagai data source-data source yang ada untuk sampai di tujuan yang bersih, data yang bersihnya seperti itu. Jadi, tidak, kita, saya bukan merekomendasikan ETL lebih bagus atau gimana, tapi memang kembali ke proses bisnisnya sih, gitu. Oke, dan juga kalau dilihat dari perbedaannya ya, ETL kan yang lebih dulu transformasinya Mas ya. Kalau ELT load dulu baru ditransform. Hanya lebih heavy yang ELT kali ya karena kita harus membutuhkan server yang lebih besar gitu ya. Masukin dulu yang penting beres baru kalau ditransform kan berarti kemungkinan besar lebih kecil ya enggak sih Mas? Enggak juga sih Mas. Karena ya itu kembali lagi ke proses bisnis. Misalkan contoh seperti ya kalau misalkan contohnya seperti ini. Ada satu tabel Anggap saja dia punya 500 kolom, mm -hmm. terus datanya perharinya, uh, let's, let's say 200 juta nih, 200 mm -hmm. juta satu hari. Jang, uh, atau enggak jangan per hari deh, misalkan kayak anggapnya per detiknya satu juta deh per detik gitu, atau nah gede banget gitu. Nah otomatis kan kalau dengan data sebesar itu, kita lakukan transformasi apa secara real time, Uh, butuh proses, butuh uh -huh. waktu untuk di untuk sampai ke tujuannya. Tapi uh, enaknya setelah ditransformasi, misalkan dari 500 kolom kita cuma butuh 10 aja, 10 kolom uh -huh. itu akan menghemat storage dari tujuan. Uh -huh. Tapi kalau misalkan kita kirimkan secara SIS, memang benar dengan data sebesar itu kita bisa mengirimkan lebih cepat diban, uh, dibandingkan dengan processing, tapi akan membutuhkan storage yang sangat tinggi. Gitu. Jadi memang tergantung uh, apa proses, uh, tergantung bisnis sih pengennya gimana, konsidernya gimana. Apakah uh, mereka terima datanya besar dan processingnya, atau kayak saya nggak nggak uh, pengen datanya gede-gede, besar-besar. Gitu. Hmm, I see. Berarti memang uh, ini ya apa ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, Dan ya, <tuh> pertimbangan utamanya adalah pertimbangan bisnis. Ya, ya. Terkait dengan yang lain-lainnya kayaknya nomor sekian gitu ya, Mas ya. Ya. <laughs> yang penting bisnis uh, mencapai tujuannya, tentunya yang lain bisa ngikutin. Ya. Oke, okay. ini ada pertanyaan yang lain dari Ardianto VN, ini terkait dengan bandwidth pipeline yang tadi disebutkan sama Mas Arya, hmm. Mas saya masih penasaran tentang perhitungan bandwidth pipeline. Kalau mau belajar lebih lanjut, bisa belajar di mana ya? Atau mau googling kata kunci yang tepat untuk cari materi seperti itu kira-kira apa? Saya sudah sempat googling, namun hasil yang muncul belum terjawab ya, belum bisa menjawab. Itu, uh, ini saya kasih contoh aja ya, maksudnya hmm. saya kasih contoh uh, gimana saya ngitungnya gitu. Sebenarnya enggak, nggak serta-merta kayak saya bisa tahu exactly berapa gitu, cuman ini kita bisa melakukan perhitungan kasaran. Contohnya uh, dari Confluent, ya kayak kan Barry pakai Confluent nih. Hmm. Barry pakai Confluent, terus let's say kita sync-nya ke dal uh, dua tipe, ya saya kirimnya misalnya dua tipe, ke Elastic dan ke SQL Server, relational database dan non-relational, ya. NoSQL sama SQL. Nah, ketika ke non-relational database, itu pasti ada peng proses pengiriman nih. Kita akan melakukan proses pengiriman data, lalu dari proses pengiriman data ini sendiri, Contoh yang cara cara kasar aja ya, kita siapin namanya timestamp, proses pengiriman secara timestamp. Nah, berdasarkan timestamp sendiri, kalau menggunakan relational database, kita kan bisa ngitung dari, maksudnya contoh kita ambil kasaran uh, data satu hari, nah kita lakukan grouping berdasarkan timestamp itu sendiri, di mana kita hitung per, dijadiin per detiknya. Nah, per detiknya itu sendiri kita bisa dapat berapa angka sih, grupnya di count. Ketika kita hitung ada berapa record sih yang tersimpan dengan timestamp yang sama. Nah, itu ya paling nggak secara kasaran kita akan tahu per detiknya sejumlah itu. Tapi di Confluent itu sendiri sebenarnya sudah ada monitoringnya terkait jumlah berapa message yang dikirimkan. Seperti itu. Jadi, uh, berapa message yang dikirimkan itu sebenarnya bisa dari Kafka-nya, dari confluent itu sendiri, atau dari sisi SQL Server-nya kalau kita tidak punya akses ke confluent seperti itu. Begitu pula juga dari nosql, ya. Nosql, let's say, elastik gitu ya. Nah, secara elastik sendiri, sebenarnya kan pasti sudah dipecah gitu ya. Pasti kayak file-file nosql-nya sudah dipecah berdasarkan harian atau berdasarkan ukuran atau apalah selain itu gitu. Nah, dari itu kan sebenarnya kita bisa atur, anggap saja data satu hari, ukurannya berapa, berapa record yang ada, itu kita bisa kasaran, let's say, dibagi. Uh, dijadiin per detik dibagi 24 terus dibagi 3600, ribu nah, Kita akan dapat kasarnya kira-kira per detiknya berapa gitu. Ya ini kita ngomong kasar-kasarnya aja ya, tuh enggak exactly. Oh, trafficnya seratus tiga record per second gitu. Ya enggak. gitu. Tapi kalau mau exactnya sebenarnya itu ada fitur-fitur di platformnya itu sendiri. Tapi kalau by program uh, itu better di dibikin code-nya ada ada dibikinkan kayak di dari sisi code-nya dia kayak melakukan akumulasi titik dan dia akan menyiapkan satu log tersendiri buat ngitung itu seperti itu. itu bisa possible kalau mau belajar tapi kalau di googling itu lebih ke experience sih lebih ke platform experience dari platform sama experience modding sih sebenarnya oke okay, oke okay. berarti pakai apa mas? bahasa pemrogramannya kalau di sini ngoding uh, pakai Golang sama Python, adik Oke, oke. Berarti tadi yang pertanyaan sebelumnya ya dari Mas Ardi, uh, mungkin saya bantu wrap up ya bahwa coba cari kata-kata kunci seperti timestamp, mungkin truput kali mas ya? Iya, uh, truput. Nah, bisa. Jadi buat uh. mendapatkan truput gimana nih? Nah. Kemudian ukuran file. Jadi dicoba mungkin uh, satu baris itu biasanya kalau misalkan lima atau sepuluh kolom itu biasanya ngaruh ke ukurannya berapa, gitu kan. Ya, <laughs> nah, benar, ukurannya berapa, terus kayak uh, ketika udah, udah sampai, gitu kan, terus nah itu kan kira-kira dapat berapa nih, satu pipanya terapa, ternyata mampunya cuma satu mega, gitu kan, satu mega per second, nah kita berarti harus tahu kan ukuran payload terkecilnya, gitu, misalkan satu payloadnya satu kilobyte, berarti kan, untuk mencapai satu mega, ya paling enggak seribu, gitu seribu message per second. Nah, itu bisa dipakai hitungan, itu juga bisa bener banget. Dan pastinya, kalau di bank itu kan, kalau malam hari harusnya sepi kali ya, pasti mirip-mirip seperti ya. Kalau siang hari rame, jadi per jamnya juga bisa bedakan, mungkin diambil dari yang maksimalnya. Yang berapa bisa berapa begitu, gitu. mm -hmm. oke menarik nih. Jadi, mudah-mudahan sudah menjawab ya, Mas Ardianto Oke, bagi teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan, saya masih open uh, pertanyaan. Uh, mungkin sambil menunggu, Mas Arya, ini kan sudah beberapa tahun ya berkecimpung di dunia data as a data engineer, dan di BRI merupakan data streaming product manager. Nah, kira-kira apa Mas, ya, uh, semacam challenge yang saat ini dihadapi, terutama untuk uh, bisa memberikan inspirasi nih untuk teman-teman yang saat ini mau berkecimpung di bidang data, baik itu di data science ataupun data engineering, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih Mas untuk mengerjakan tugas-tugas uh, day-to-day-nya Mas Arya? ini? Uh, tantangan terbesarnya ya sebenarnya. Lebih uh, apa ya, gimana, ca uh, gimana cara kita bisa Um, meng, apa, mengimplementasikan suatu sistem yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis karena ke, kembali lagi orang bisnis itu nggak semua paham tentang teknologi ataupun data jadi uh, pemahaman kita terhadap apa terhadap bisnis itu diubah ke dalam data ataupun ke dalam sistem itu isi challenge ter terbesarnya ya. Apa namanya? Ter, uh, jadi, translator lah. Ter, jadi, translator dari uh, pemikiran bisnis, jadi pemikiran data. Nah, menurut saya, itu sih jadi uh, gimana, apa namanya, merubah kebutuhan secara bisnis menjadi data ataupun mungkin analisa. Hmm, Oke, okay. tapi kalau di nya Mas Arya sendiri di data engineer, sebagai data data engineer plus juga data streaming product manager ini uh, Lebih sering dalam tanda kutip meeting atau ngoding Mas? <laughs> uh, untuk sekarang sih lebih banyak meeting ya Mas Lebih, baik meeting. Okay. lebih, baik, baik. Baik. lebih banyak meeting, oke baik-baik Berarti soft skill-nya juga ya yang perlu ditingkatkan uh -huh. untuk teman-teman yang nanti baik itu masuk ke data scientist atau data engineer uh, bisa ditingkatkan juga skill komunikasinya mungkin begitu ya Mas Arya apa kalau lagi? untuk data untuk urusan data komunikasi penting sih pasti. nah eh, apa bukan apa permasalahan kita bukan hanya terhadap orang bisnis tapi kita orang teknologi juga pasti akan bermasalah terkait data oh, oke okay. tapi tenang kali ya Mas ya masalah itu pasti selalu ada ya dalam kehidupan ini apalagi di data <laughs> salah sedikit bisa jadi masalah di, <laughs> benar, Mas. nah Oke, okay, sambil menunggu nih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, okay. kalau nggak ada, mungkin saya bisa cukupkan sekian dan saya akan langsung ke acara berikutnya. Oke, okay. okay, sambil tunggu. Oke, okay. kalau misalkan nggak ada, mungkin dari Mas Arya sendiri ada pesan pesan nih buat teman-teman data entusias di talkshow keempat puluh lima ini hmm, apa ya pesan pesannya ya uh, kalau dari saya sih lebih ke jangan pernah menyerah apa bukan jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti mencoba karena terkait data kita sebagai orang engineer harus lebih banyak eksplorasi tentang bagaimana mengolah data sih. <tuh> banyak-banyak eksplorasi, banyak-banyak browsing ya karena kan uh, sistem semakin lama kan semakin uh, apa semakin adaptif ya maksudnya kan semakin tinggi kita harus adaptif terkait perkembangan teknologi itu sendiri itu ini pun data streaming itu termasuk sebuah platform yang masih terbilang baru gitu masih masih terbilang cukup muda dibandingkan dengan kita yang terbiasa pakai SQL server mostly orang-orang pasti lebih paham SQL server dibandingkan uh, apa, Nasekol no seperti itu, oh, tapi kan okay. itu kemungkinan kita harus belajar sesuatu hal yang baru. Oke, okay. saya sih oke. Okay, baik, terima kasih, Mas Arya. Berarti teman-teman yang baru mau mulai belajar, jangan khawatir ya, karena data streaming itu juga merupakan makanan baru ya buat anak-anak. Data -anak ini oke. Okay. Thank you, Mas Arya, untuk sesi sharingnya.